putaran masih banyak ya masih banyak masih bisa nambah lagi dan sih kita udah lebih dari modal kita bayar ya hmm, mampus kau connect lagi kali gede bangke nggak mau tapi lumayan ada 12 ya 22 ratus ribu dong cakep Oke sejuta nih tembus coy Halo guys jumpa lagi seperti biasanya masih bersama saya lagi di sini kita bermain lagi di Sweet Bonanza dengan modal 100ribuan nih guys ya Oke, di sini kita bakalan bongkar lagi atau trik, uh, unboxing lagi pola terbaru untuk rumah di disimpan aja. Semoga kita di sini sukses mendapatkan cuan ya, Oke, di awal-awal itu langsung aja kita main di bettingan 3000. Di sini kita langsung kasih di putaran otomatis sebanyak 50 kali, guys ya. 50 kali putaran otomatis di bettingan 3000, di mode turbo spin, ya, guys ya. 350 putaran, ya. Semoga kita dapat langsung namanya free spin, gratisan. Karena kita mengharapkan perkalian di luar di sudut aja itu tidak mungkin ya, nggak mungkin cowok, nggak ada cowok, nggak ada cowok. Paling ya pecah-pecahan kayak gini. Cuman kalau di Bonaaja nih yang ah, baru dapat ya, baru dibilang kita langsung dikasih. coy mantap kursi langsung dapat ya. Free spin gratisan di b 3.000 langsung dikasih di sini mantap. Semoga di sini hasilnya langsung dapat sensasional ya. Oke dua putaran udah lewat tapi belum ada yang connect. Nah ini putaran ketiga connect Pisang anggur, semangka, nggak ada perkalian ya kalian ada tapi nggak connect, kebiasaan sisa 4 putaran lagi dan di sini connect bagus banget tapi sebiji doang ya. oke langkah apa-apa ya, 7200. 19500 masih sebentar. Uh, jeli ungu, semangka, anggur, candy biru, pisang, manggis. Kalinya lumayan di sini 85 dan 5. Di sini totalnya 18 perkalian 14.000 kali dikalikan 18 dan di sini langsung kita dikasih sempakсиона guys ya, 257000. Nice banget. Dapat profit gratisan di sini guys ya. Oke, cakep. Aduh, mau pecah lagi. Cok anggurnya cok. Itu kalau anggurnya pecah, otomatis semangka saya pecah. Bisa jadi semangkanya juga pecah ya. Oke, semangka kali enam. Pisangnya kurang satu. Oke, lumayan. Nambahin profit. Dua ratus puluh Nah di sini pin di sini connect. Anggur, pisang, semangka, candy nya ada dua. Tapi nggak mau nambah lagi. Tambah perkalian lumayan lah ya. Sebelas ribu. Di sini kita dapat 300.000 ratus cok. Lumayan. Fishing catch yang pertama di bettingan 3.000 kita dapat 300.000 dan di sini saldo kita langsung naik ya 380.000 mantap banget Awalan yang bagus ya dan seperti biasa di sini yang baru bergabung thank you banget udah selalu ngulangin waktu kalian untuk mampir ke channel kita jangan lupa dibantu like comment nya bang ya. Nah, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan updatean updatean terbaru dari channel kita yang bermain di game yang ada di Prove Elder Pragmatic Play. Yaitu lebih tepatnya sekarang ini kita bermain di Sweet Bonanza yang biasa, ya, guys ya. Oke, di sini kita lihat apakah kita kasih lagi 17 putaran sisanya di sini. Dikasih lagi nggak nih? Kita pre-spin gratisan lagi. Oke, apelnya pecah. Semongkinya kurang satu. Pisangnya kena. Uh. Anggurnya banyak banget, Sampai 9.000, cowok sekali pecah, mantap coy. Yuk, lollipop 4 biji nongol lagi bisa yuk. Bisa yuk bisa yuk tambah nambah profit lagi yuk. <tuh> Oke, okay, 90 putaran lagi di sini ya, 90 putaran lagi dari turbo 50 kita dapat satu kali free spin ya, di 3.000 ya. Lumayan, langsung naik nih, 300, 300 300 ribuan ya. Berarti kita di sini udah cuan. Nah, satu lagi. Masuk lu. Anjing, kurang satu lagi, coy. Oke okay, di sini kelar 50 putaran turbo spin dan di sini saldo karena cukup untuk buy 240 di sini aku coba buy 240 perak ya. dari <San> perak Rp240.000. 240, di sini kita buy spin langsung kemenangan kita. Di sini saldo tinggal 89.000 dan di sini langsung, langsung connect pisang anggur, manggis kali 8 udah nongol, candy biru, candy ijo boleh itu. Oke, okay, mantap banget. Perkalian darah 4 biji di sini connect lagi perkalian kali 5, cok. Ada lima perkalian di sini dan di total-total hasilnya 29 dah langsung dikasih profit yang besar cok Langsung 441.000 langsung cuaks guys ya langsung cuan di sini guys gitu ya Cakep ini by spin yang lumayan guys ya Ini by spin yang pas ya guys ya oke pisang konek kali 16 manggisnya boleh kalau mau kali 24 ya padahal tuh ya Sayang banget cuma sekali pecah doang manggisnya nggak pecah Oke di sini sih seputaran masih banyak ya masih banyak masih bisa nambah lagi dan sih kita udah lebih dari modal kita bayar ya, hmm, mampus kau connect lagi kali gede, bangke nggak mau Tapi lumayan, ada 12 ya, 22 puluh ribu dong, cakep. Oke, sejuta nih tembus, coy. Kurang 620 ratus dua perak, hmm, langsung sejuta kan? Kita dapat profit satu juta rupiah. Cuman kita di sini modal kita dua ratus ya, kita buy spin, nggak apa-apa, worth it guys ya, worth it kita buy spin di sini masih connect lagi. Oh, nek lagi candy ungu bagus banget perkaliannya numpuk di atas dua lima dan empat dikali 11 100.000 dapat megalodon cakep nambah lagi profit di sini oke okay. kita WD gede nih guys ya modal cepek jadi sekian coy jadi sejutaan coy mantap hmm konek lagi kali 15 alah sekali pecah doang tapi nggak masalah ya kali 20 lumayan juga 19.000 sisa last pin kali cepeknya numpang lewat PA Terakhir, last pin kali 100, cuma numpang lewat anjim. Jadi pajangan doang, itu kalau, -kalau pisang doang nggak masalah, cok. Oke okay lah, di sini bakalan aku reset betnya, jadi 400 perak karena udah cuan, udah lumayan banget, kita dapat profit yang lumayan gede dari modal 100.000, naik ke 1,2. Di sini aku putaran lagi, di 50 putaran turbo spin lagi, kita kasih 50 putaran ya, di bettingan 400 perak. Dan seperti biasa di sini, guys ya, di sini selalu aku mengingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata, jangan dijadiin mata pencarian, jangan main terlalu over banget, jangan sampai ketagihan, guys ya. Nah, kalau ketagihan pun, yaitu resiko, guys ya. Cuman bisa bisa ngontrol lah ya. Minimal kalian deposit dengan modal kenakalan aja, jangan pakai modal untuk kebutuhan sehari-hari, jangan cok keuntungan kita main dengan dana kenakalan itu cukup aman guys ya karena kalau rungkat nggak masalah kalau cuan mantap ya guys ya kalau pakai dana keperluan pribadi itu kalau rungkat pening kalau ru kalau pe kalau rungkat pening kalau menang ya nunggu menang banyak dulu ya guys ya baru terasa kalau segini mah mau dana kena kalan modal menang segini udah wah banget ya 1,2 modal 100 ribu coy bayangin cok, 12 eh, kali 12 modal ya <tuh> 12 kali lipat modal nice banget di sini pokoknya thank you banget kita WD, nih, guys. Ya, tujuh belas putaran lagi nih, kelarnya, ya. Pokoknya, terima kasih untuk kalian semua, bosku, yang udah selalu hadir di sini, udah selalu support channel kita ini dengan cara like, comment share-nya. Thank you banget, loh. Tanpa kalian, kita bukan apa-apa karena support kalian itu, kita bisa semangat terus update apa-apa terbaru untuk setiap harinya di channel ini, guys. Ya, oke. Okay. Dan sini kalau emang nggak bakalan dapat lagi dari sisa putaran ini bakalan cabut aja ya guys ya. Langsung cabut aja lah ya kita cari aman dan kita bakalan amanin 1,2 juta. Oke, okay, kayaknya gak bakalan dapat ya. Okelah okay di sini aku pamit dulu guys ya. Thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola tek terbaru untuk pemain di situs seperti biasa. Di sini aku akhirin dulu. Salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.